Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Uh, Sobat Hunter dimanapun berada kali ini, uh, saya mau video unboxing, ya. Video unboxing beberapa hari yang lalu saya sempat pesan uh, moncam kamera ya, karena video-video sebelum saya, saya belum menggunakan moncam kamera ya, moncam. kamera jadi saya selalu perekaman di video itu melalui HP, ya, melalui HP langsung, langsung kayak ya, video sederhana lah begitu jadi, jadi ya, kualitas videonya biasa-biasa uh, saja lah sederhana gitu yang sebelumnya uh, untuk kali ini untuk itu maka saya mau melengkapi uh, peralatan untuk hunting ya nah, namanya juga masih pemula ya kawan-kawan ya mohon maaf uh, kali ini saya kedatangan satu buah paket uh, dari Shopee ya toko Orange saya beli di Shopee pengiriman dari Jakarta Utara sebuah moncam kamera ya saya pesan minggu kemarin jadi kurang lebih sekitar satu minggu barangnya sudah datang dan di sini tertulis ya tertulis di sini harap dibaca wajib videokan proses unboxing oke jadi kali ini saya mau unboxing ya waktu itu kan saya pernah bikin video ya sebelumnya ya saya menjelaskan tentang e, perlengkapan hunting saya e, yaitu saya belum punya moncam kamera ya moncam kamera jadi saya order saya coba nanti pasang supaya e, berburu nanti atau besok saya sudah menggunakan moncam kamera jadi kualitas gambarnya bisa lebih bagus lagi ya kawan-kawan oke saksikan terus gimana kelanjutannya oke langsung saja kita unboxing ya guys ya langsung saja kita unboxing oke ini dia barangnya ya Jadi sebelumnya saya sudah sudah gunting dulu nih sudah buka dulu habis nanti takutnya kelamaan ya durasinya ya oke langsung saja kita buka Oh iya dan juga buat teman-teman yang sudah singgah di channel saya Terima kasih banyak Sudah like, komen, dan subscribe ya Terima kasih banyak Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu Sukses Diberi kelancaran dalam setiap urusannya ya guys ya Terima kasih banyak Oke Dan ini barangnya barangnya lengkap ya guys ya dan ini ada ada baut pengancing nah, ini barangnya yang saya tunggu-tunggu nanti buat saya pasang di unit ini nah, dan di sini saya pesan dari ini ya berkas spot ya berkas spot ini barangnya luar biasa ya barangnya bagus ya guys ya ini tebal barangnya tebal jadi dia kokoh ya jadi dia kokoh. oke terima kasih banyak barangnya mantap terima kasih juga buat shopee yang sudah uh, memesan eh, mengirim barang sesuai dengan pesanan ya terima kasih banyak jadi ini ada baut pengancinnya tadi saya sengaja sudah buka duluan ya guys ya saya sudah gunting supaya mengurangi durasi ya jangan sampai nanti terlalu panjang videonya jadi tadi saya sempat buka dulu supaya kali ini saya tinggal uh, masang atau merakit ya guys ada terdapat tiga baut ya tiga baut pengancing kebetulan saya juga masih pemula ya guys ya di dunia uh, berguru atau di dunia hunting ini saya masih pemula sekali jadi saya belum, belum, belum punya kelengkapan yang yang memadai ya satu-satu pelan-pelan saya lengkapi begitu ada rezeki sedikit saya menabung saya beli peralatan <tuh> ya, tinggal listel naik turunnya nanti banyak ya guys short short harusnya di sini guys aduh ini kayak belum ngopi kayaknya ini guys ini, ini bisa ada adjusternya ya bisa di setel jadi juga bisa di setel barangnya bagus ya guys ya barangnya bagus sesuai dengan yang tertera di di foto ya sesuai barangnya tebal bagus mantap nah, nanti tinggal kita, kita pasang guys pasang seperti ini nah taruh Oke okay, demikian tadi video singkat dari saya Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyaksikan Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Semoga teman-teman selalu sehat Dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam setiap urusannya Oke okay? Terima kasih dan saksikan terus kelanjutannya video saya Gimana keseruannya nanti kita berburu Oke okay, saksikan terus Terima kasih banyak Salam satu laras